Rusia menembakkan lebih dari 70 rudal ke Ukraina pada hari Jumat dalam salah satu serangan terbesarnya sejak dimulainya perang, melumpuhkan listrik di kota terbesar kedua dan memaksa Kyiv menerapkan pemadaman darurat secara nasional, kata pejabat Ukraina. Tiga orang tewas ketika sebuah blok apartemen dihantam di pusat Kriviri dan seorang lainnya. Tewas dalam penembakan di Kherson di selatan, kata mereka. Pejabat yang dipasang Rusia di Ukraina Timur yang diduduki mengatakan 12 orang tewas akibat. Dalam pidato video malam, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia masih memiliki cukup rudal untuk beberapa serangan besar-besaran dan dia kembali mendesak sekutu barat untuk memasok ke Yif dengan sistem pertahanan udara yang lebih banyak dan lebih baik. Seorang penyelamat berjalan di tengah puing-puing bangunan yang hancur menyusul serangan Rusia di Kharkiv. Zelensky mengatakan Ukraina cukup kuat untuk bangkit kembali. Apapun yang diharapkan para pemuja roket dari Moskow, itu tetap tidak akan mengubah keseimbangan kekuatan dalam perang ini, katanya. Kiev memperingatkan pada hari Kamis bahwa Moskow merencanakan serangan habis-habisan awal tahun depan, sekitar setahun setelah invasi tanggal 24 Februari. Di mana wilayah luas Ukraina telah dihancurkan oleh rudal dan artileri tetapi hanya sedikit yang diambil oleh pasukan Rusia Rusia telah menghujani infrastruktur energi Ukraina hampir setiap minggu sejak awal Oktober setelah beberapa kekalahan di medan perang tetapi serangan hari Jumat tampaknya menimbulkan lebih banyak kerusakan daripada banyak serangan lainnya dengan salju dan es sekarang tersebar luas setelah beberapa perbaikan Operator jaringan Ukraina Ukrainergo mencabut keadaan darurat yang memaksanya melakukan pemadaman listrik. Tetapi Ukrainergo juga memperingatkan bahwa dibutuhkan lebih banyak waktu untuk memperbaiki peralatan dan memulihkan listrik daripada pengeboman sebelumnya. Rusia menerbangkan pesawat tempur di dekat Ukraina untuk mencoba mengalihkan perhatian pertahanan udaranya, kata Angkatan Udara Ukraina. Panglima militernya mengatakan, 60 dari 76 rudal Rusia telah ditembak jatuh tetapi menteri energi. Jerman Galushenko mengatakan setidaknya 9 fasilitas pembangkit listrik telah terkena. Moskow mengatakan serangan itu ditujukan untuk melumpuhkan militer Ukraina. Ukraina menyebut mereka kejahatan perang. Mereka ingin menghancurkan kami, dan menjadikan kami budak. Tapi kami tidak akan menyerah. Kami akan bertahan. Kata Lydia Vasiliva saat menuju tempat berlindung di sebuah stasiun kereta api di ibu kota Kiev.